Misteri bagaimana ular bisa tetap bernapas saat meremas dan menelan mangsanya telah terpecahkan. Rahasianya terletak pada kemampuan ular memindahkan tulang rusuk yang berbeda secara independen, membuatnya tetap bernapas ketika menelan mangsa yang lebih besar. Dengan kemampuan mengendalikan beberapa bagian tubuh, ular dapat menggerakkan seperti kibasan panjang untuk terus menyedot udara melalui paru-parunya. Ditambah ular dapat menggerakkan tulang rusuk secara independen satu sama lain, memungkinkan mencerna mangsa yang jauh lebih besar daripada mulutnya. Eh tapi tunggu dulu, sebelum melanjutkan ke videonya jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan like-nya. Penemuan ini diterbitkan oleh ilmuwan Amerika dan Australia. Penemuan ini mengungkapkan bahwa ular dapat menggerakkan tulang rusuk yang berbeda sehingga tetap dapat bernapas sementara bagian lain dari tubuh memeras mangsa hingga mati. Penemuan ini menjelaskan mengapa bagian tertentu dari paru-paru ular bertindak menarik udara melalui area fungsional paru-paru ketika dikompresi selama penyempitan. Kondisi ini membuat ular bisa tetap bernapas baik ketika menelan mangsanya bulat-bulat. Penelitian ini memberi pemahaman tentang beberapa ular terbesar di dunia. Seperti anaconda hijau yang diketahui memakan mangsa sebesar jaguar. Ini juga menunjukkan bagaimana ular berevolusi untuk memakan mangsa dalam jumlah besar. Penelitian ini dilakukan pada ular boa, genus ular yang ditemukan di Amerika Tengah dan Selatan. Spesies yang paling terkenal adalah boa constrictor. Dari lima spesies yang diketahui. Ular boa memakan berbagai hewan seperti ikan dan burung kecil, hingga monyet dan reptil lainnya. Untuk menangkap makanan mereka, ular boa membungkus tubuh mereka di sekitar mangsa dan memeras. Saat ular menjadi lebih besar, mereka dapat menangkap mangsa yang lebih besar dengan babi hutan termasuk yang terbesar yang dimakan oleh ular boa. Awalnya diperkirakan bahwa ular membunuh mangsanya dengan memotong pasokan udara dan mencekik hewan. Tetapi penelitian yang lebih baru menunjukkan bahwa ular malah memotong suplai darah ke organ-organ termasuk jantung dan otak. Menyebabkan ketidaksadaran yang cepat dan kematian. Setelah mangsanya mati, boa konstriktor memakainya utuh-utuh. Tidak seperti mamalia, tulang rahang ular tidak menyatu dan malah dihubungkan oleh jaringan elastis. Akibatnya rahang mereka dapat mengembang untuk memungkinkan menelan mangsa yang jauh lebih besar. Tubuh mereka juga bisa mengembang untuk menampung makanan besar karena iga ular hanya menempel di tulang belakang. Mereka juga tidak memiliki diafragma yang biasanya digunakan untuk menarik udara ke dalam tubuh. Sebaliknya mereka menggerakkan tulang rusuk mereka masuk dan keluar untuk mencapai perubahan tekanan yang diperlukan untuk bernapas. Namun ketika tulang rusuk digunakan untuk menekan atau mengembang untuk menelan, ular juga tidak dapat menggerakkannya untuk menjaga agar ular tetap bernapas. Pernapasan sangat penting selama kegiatan ini yang dapat meningkatkan jumlah oksigen yang dibutuhkan hewan hingga 17 kali tingkat normalnya. Karena paru-paru bawakan struktur juga dikompresi saat meremas mangsanya sampai mati, kelangsungan hidup ular itu tetap menjadi misteri. Nah semoga video ini bisa bermanfaat buat kalian semua ya.